Oke, okay, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, Awir Official Terlebih dulu saya mengucapkan Terima kasih terhadap teman-teman Dan para subscriber yang berdua sana Yang telah klik tombol subscribe Like, comment, dan share Semoga channel ini dapat tumbuh dan berkembang Sesuai yang kita inginkan Next, kali ini kita berada di Niaga Utama Motor Kali ini kita akan mereview Mobil unit Canter 110 PS tahun 2017 Dan 125 PS Tahun 2015 Kalau masalah harga Kisaran di atas 300 jutaan Untuk masalah harga Atau japri saja Atau kontak Untuk dinego ya Ke nomor 081374656554. Kali ini kita akan review bagian ban Sekitar 90% Dan sasis masih aman Dan orisinil teman-teman Next Setelah itu kita lihat bagian interior dalam masih orisinil masih orisinil bagian dashboard khususnya ini tahun 2017 bagian tulang di sini kita spesial spesialis bagian Kanter unit box roda 4 dan kita lihat bagian dalamnya masih bersih dan orisinal di tahun 2017 harga silahkan saja nego di tempat khusus wilayah Sumatera Barat sama juga teman-teman super bersih tahun 2015 ini tahun 2016 dan ini tahun 2013 Hai tahun 2013 bagian eksterior dan interior dalam masih orisinil dan bumper masih bawaan standar interior pada cashori Untuk bat sekitar 90% sasis saman. Kita review sedetail mungkin bagian gardan 5,7 tahun 2017 ini sangat bersih sekali teman-teman dan next bagian bawah, white kardanya juga aman, bersih 2015. Jika teman-teman berminat silahkan saja untuk japri ke sini ya, jangan ragu-ragu, masalah harga bisa kami sesuaikan dan satu lagi ada counter box 110 PS. tahun 2000 tahun berapa ini Kak Oke. tahun 2015 kisaran harga 235 jutaan atau silahkan saja nego di tempat untuk yang mencari kantor khususnya spesialis box di sini tempatnya khususnya di niaga utama motor bagian dashboard masih original Kita jalan-jalan dululah, cek unit mobil, bagian bemper masih orisinil. Uh, tahun 2015 dan ada juga satu lagi. Jika teman-teman berminat silahkan saja di kontak person ke nomor yang berada di link deskripsi. Semoga channel ini dapat memberikan informasi. Informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif. Ya Kami hanya sekedar membantu teman-teman untuk mencari unit mobil impian. untuk bagian sasis, gardan dan ban masih kita jamin aman dan bisa dikondisikan di tempat dan masalah harga bisa kami sesuaikan juga teman-teman untuk masalah harga bisa saja di japri ke nomor 081374 atau Tanya-tanya silahkan saja datang ke sini Untuk masalah harga Kita bersahabat teman-teman Dan sangat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat Buat teman-teman yang berluar sana ya Terima kasih banyak Semoga channel ini dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat khususnya dalam dunia otomotif. See you next time, Awil Official. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman.